Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ayu Ting Ting di Benabur. kalian berada coba kembali bersama mimin di channel YouTube hilya TV yang pasti akan memberikan informasi-informasi terhangat teratur tentunya seputar Ayu Ting Ting bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment, subscribenya subscribe, -nya. tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting dan informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini kita akan melihat nih keseruan dan juga kehebohan Ayu Ting Ting dan juga keluarga besar serta Tim Kishu TV dalam rangka buk ber Buka bersama dan di sini ada yang menjadi sorotan pemirsa semua karyawan bahagia karena sambil bukti ber sambil bagi bagi THR bagi bagi amplop nih ya, dari ayah dan juga dari ayu Ting Ting semoga ke depan ayu dan juga semua keluarga sehat selalu dan bisa selalu membahagiakan semua juga karyawan yang ada di Kishu TV dan juga tim di Bronis TV dan juga semuanya deh ya Amin. Bagian sama semua, selamat menyaksikan kegiatan yang bukan ITT bersama dengan keluarga yang heboh dan super luar biasa. Bagi semua yang baru menemukan channel ini.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 <mulia> <mulia> <mulia> bang? Abang. Abang. Abang. <mulia> Ale lagi sibuk pacaran. Ale lagi pacaran guys. Ale. Ada lagi. <laughs> Tidak, ibu. ibu. ibu. Oh. Apaan punya lagi? Kenapa? Tadi nah, bukber. <laughs> Aleh, makannya dikit banget Makanan banyak Bagil Bagil, lucu banget Mamanya simbol ya makasih ya terima kasih selesai ya <tuk tangan> <tuk tangan> Bagaimana sih, Wak? Iya, iya, Ini, kelompok ya? Iya, Broken down, they're yeah. silently scared that you'll figure yeah. it out. I'll make it look like a I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, that is your chance to be ruthless. I Ale, makasih banyak Kau dibikinin hamper sama Buat tahu aja mamang oh. lagi kurang sehat Kasih Ale Maaf dan batin You're good. You're good. makasih, iya, awisnya cantik banget, ini balik cewek, iya, nih ome, ini matanya cantik banget, mau kemanae, mau kemanae, ayah, oh, iya, mau kemanae, awak oh, ayah, hmm. ah, mau manae, ini, iya. Yeah iya, mau jalan-jalan iya -jalan. mau jalan-jalan sama -jalan. ayah ikutin ya ayah umi mau ikut sama ayah mata cantik banget ya iya mau ikut mana suaranya iya eh, nono no, no mau now mana dia ah, ah, ah, ah mana dia iya mau kemana? mau kemana, cucu ayah? mau mana? mau kemana? mau mana? jalan jalan, iya. ke mana? ini, nih. Nih. Nih. ini. Nih. nih, nih. nih, nih. tuh kakak tuh, kakak panjang. Nih. nih, nih kakak ikis panggil, tuh, nih. Mana baju cantiknya? Emang baju cantik matanya cantik, air cakep ini baru cewek nih. Baru cewek nih ya? Sini nih, aw, aw, aw, jangan aw, ada aw, Iya iya. Halo, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho. Um, halo, halo, halo, udah udah halo, halo, udah udah mau kemana kamu halo. kamu mau kemana berapi duluan berapi duluan nih ke baju cantik ya kemana iya lucu ya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, We're